Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Antam, hari ini, Rabu, 4 Januari 2023, terpantau naik Rp2.000 jika dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 1250000 naik Rp 2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, Selasa, 3 Januari 2023. Harga emas antam satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp 562.000, posisi tersebut naik Rp 1.000 jika dibandingkan perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol 4.895.000 rupiah, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga 9.735.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 4 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.